Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini gua akan kembali ke Thailand. Ya, kita akan membahas dan merangkum sebuah film Thailand bergenre action komedi. Film ini berjudul Game Changers, atau dalam bahasa Thailand berjudul Complex Camp, dimana menceritakan empat orang sahabat berandal tapi blow on yang mencoba merubah sistem penguasaan gangster-gangster di wilayah Bangkok. Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi, buat yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang wajahnya terluka dan seperti tenggelam. Kemudian dia menceritakan kenapa dia bisa seperti itu. Pria ini bernama T. T bertemu dengan seorang wanita SMA bernama Joy saat di jalan. Namun Joy cuek. Jadi, ti akhirnya melanjutkan perjalanannya bertemu dengan tiga orang sahabatnya. Mereka adalah Sim, Kate, dan Tuk. Mereka mencoba melakukan perampokan kepada turis yang ingin menginap di hotel. Dengan kerja sama tim yang bagus, mereka pun berhasil merampas semua barang berharga milik turis dari koper mereka yang diletakkan di kargo hotel. Gue gak tahu ya nama tempat transit koper ini, jadi gue bilang kargo aja. Hasil pencurian itu, mereka serahkan ke seorang pria bernama Chok. Chok ini adalah seorang tangan kanan dari seorang bos yang bertugas mengumpulkan apa ya, seperti upeti atau uang sewa dari setiap gangster-gangster besar, yang berkuasa di daerah mereka. Nah, Ti dan teman-temannya menjadi anak buah Chok. Kemudian Chok mendatangi sebuah tempat makan untuk meminta tagihan kepada seorang bos gangster. Namun bos gangster ini malah marah-marah sambil menghina bosnya Chok. Chok jadi emosi dan akhirnya memukuli si bos itu hingga tewas. Namun untungnya Chok, Ti, dan tiga teman lainnya selamat sampai di kediaman si bos, cok dimarahi sama si bos, karena telah membunuh bos gangster itu. Dan itu melanggar perjanjian antar gangster yang tidak akan memonopoli daerah gangster lain. Dan hal buruk lainnya adalah, Bos yang meninggal itu akan digantikan oleh seorang pria yang begitu kejam, dan baru saja keluar dari tahanan. Pria ini bernama Johnny. Hmm, mukanya mirip sama seseorang yang berinisial J juga ya. Siapa bang? J... J... Jenda. Dan karena Cok sudah melanggar peraturan gangster, Cok pun dibunuh si bos. Dan kemudian si bos menunjuk Ti sebagai tangan kanannya kali ini. Ti juga memiliki seorang adik perempuan, namun dia keras kepala. Dia berpacaran dengan seorang pria wajib militer. Ti sudah melarangnya, namun adiknya Ti tidak mau mengikuti nasihatnya. Boss pun mengajak mereka ke tempat rapat para gangster yang berada di sebuah dermaga, sambil memperkenalkan gangster dan para pemiliknya. Mereka adalah Kim, Sheriff, Jaden, Muller. Hmm, tugas mereka nggak perlu gue jelasin ya, karena yang terpenting adalah dua geng terakhir, yaitu Jacob, dengan bisnis ilegal dan ingin menguasai seluruh distrik. Dan yang terakhir, geng Johnny tadi. Geng Johnny dan Jacob ini juga tidak begitu akur ya. Dan dimulailah tugas T dan teman-temannya untuk meminta pajak kepada gangster ini. Meskipun merasa gugup, namun mereka harus mencobanya. Dimulai dari tempatnya Jaden. Di sana, tim meminta bayaran kepada salah satu tangan kanan Jaden yang mirip sama Pak Tarno. Karena terlalu bertele-tele, T akhirnya mencoba menggertak. Eh, ternyata beneran Pak Tarno. Sudah kuduga. Dan akhirnya mereka berhasil. Dan malam itu mereka meminta pungutan ke setiap gangster. Di saat mereka semalaman meminta jatah, si bos malah asyik enak-enak di rumahnya. Namun karena terlalu asik, si bos akhirnya tewas gara-gara overdose obat kuat. Saat T dan teman-temannya datang, mereka cukup terkejut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan mayat si bos, dan T menyuruh Kit Sim dan Tok untuk mengurusi wanita yang bersama si bos. Karena takut kalau rahasia bos mereka yang tewas terbongkar kepada gangster, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalani tugas itu diam-diam. Sim bertugas sebagai si pengangkat telpon. Jika ada yang menghubungi dan disuruh berpura-pura jadi si bos, mereka juga mengganti semua dekorasi rumah bos jadi lebih anak muda, dan mereka pun terus melanjutkan tugas untuk meminta pajak kepada gangster. Mereka pun merayakannya di sebuah bar, di sana Tee kembali melihat Joy yang sedang diganggu oleh seorang pria. Pria itu mencoba menculik Joy, Tee pun akhirnya datang menyelamatkan Joy. Dan sejak saat itu, Ti dan Joy menjadi akrab yang ternyata Joy ini adalah adiknya Johnny. Di suatu hari, King Jacob sedang menginterogasi sepasang kekasih yang ternyata adik Tee dan pacarnya. Mereka ditangkap karena adik T dan pacarnya memiliki banyak hutang pada Jacob dan tak mampu membayarnya. Hingga akhirnya nyawa mereka menjadi bayarannya. Sedangkan di markas tiba-tiba mereka ditelepon oleh bos besar. Bos ini adalah bos dari bosnya T dan kawan-kawan yang tewas ya. Bos ini menyuruh untuk membawa semua hasil pajaknya. Dan akhirnya diputuskan T dan Kate yang pergi mengantar uang. Si bos besar agak curiga karena tidak biasanya menyuruh anak buah untuk mengantarkan uangnya. Dengan gugup, T dan Kate menyerahkan semua uangnya, namun akhirnya semua bisa terkendali dan aman. Mereka pun mulai berpikir kalau seandainya suatu hari, para gangster ini mengetahui kelakuan mereka. Mereka pun mencari ide. Mereka mengembangkan sebuah game mobile dan membagikannya kepada para gangster. Dimana game ini membuat semua transaksi berjalan di dalamnya. Sehingga mereka tak perlu lagi datang untuk menagih ke tempat-tempat para gangster itu. Dan para gangster pun juga jadi merasa dimudahkan dan cara itu pun akhirnya berhasil. Suatu hari Johnny mendatangi Ivan adiknya Jacob. Johnny mencoba mempengaruhi Ivan yang selalu berada di bayang-bayang sang kakak sebagai pemimpin. Namun Ivan cukup gigih dan tak ingin mengkhianati sang kakak. Hingga akhirnya Johnny membunuh Ivan dengan memasukkannya ke sarang buaya peliharaannya geng Jacob. Di pemakaman Ivan, Jacob mencoba menghubungi si bos dan menyuruhnya untuk datang. Tentu saja, Sim yang mengangkat teleponnya berpura-pura menjadi si bos yang sedang sakit. Tuk dan Sim mengendarai mobil bos agar Jacob merasa kalau si bos rela datang meskipun sedang tidak sehat. Hingga akhirnya Jacob melihat mobil si bos dan menyuruhnya kembali saja. Namun di saat mereka sedang berhenti, seorang anak buah Johnny memata-matai mereka. Sim dan Tuk yang takut ketahuan, akhirnya mengejar anak buah Johnny itu, dan Sim berhasil membunuhnya. Itu adalah pembunuhan pertama yang mereka lakukan, terutama Sim, sehingga Sim begitu amat takut. Ti dan Joy pun semakin akrab dan membuat Johnny begitu marah. Alasan lain Johnny marah ke Ti adalah Ti ini yang cepuin Johnny ketika tertangkap polisi dan akhirnya harus masuk penjara. Ti pun dipukul habis-habisan, bahkan Ti harus kehilangan salah satu jari kelingkingnya. Di markas mereka pun akhirnya menemukan sebuah berita di internet, di mana adiknya Ti telah tewas. Namun di berita yang membuat adik Ti tewas adalah pacarnya yang seorang pria wajib militer. Ti begitu amat terpukul hingga akhirnya mereka pun mulai mencar. Si memberikan semua uangnya kepada ibunya, Tuk juga memberikan semua uangnya kepada sang kakak. Ti memilih menjadi seorang tukang es krim keliling, tapi dia jualan di depan SMA-nya Joy. Sehingga mereka bisa terus bersama, dan Kate pergi berlayar bersama pacar barunya. Johnny yang mengetahui kalau tim masih dekat dengan Joy, menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi Ti. Hingga suatu malam, saat Ti dan Joy sedang di atas motor, mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah minibus, dan kemudian Joy diculik. Johnny yang mengira kalau itu ulah Jacob yang ingin balas dendam, anak buahnya Johnny disuruh menyerang ke kediaman Jacob. Dan saat menembaki kasur, ternyata di sana hanya ada babi. Ternyata di sana hanya ada babi. Kan gua nggak ngegas babi. Ah dah lah. Dan ternyata Jacob udah siap dengan serangan itu. Akhirnya Jacob dan anak buah Johnny terlibat perkelahian, yang akhirnya dimenangkan oleh Jacob. Jacob membawa jasad anak buah Johnny ke kediaman Johnny. Hal itu membuat Johnny jadi kena mental. Di dermaga tempat rapat para gangster, di sana Jacob akhirnya memonopoli banyak wilayah karena merasa dirinya adalah yang terkuat. Johnny pun hanya bisa diam saja. Ti yang frustasi akhirnya datang dan menumpahkan kecoa di meja rapat. Kim, Kit dan Tok akhirnya mengurung Ti di sebuah banker milik si bos yang tewas sebelumnya. Tak diduga Johnny datang bersama dengan anak buahnya dan terungkaplah rahasia di mana jasad sang bos disembunyikan. Mereka pun akhirnya ditangkap, begitu juga dengan T. Johnny menanyakan kepada mereka di mana keberadaan Joy. Soalnya mereka tidak menemukan satu jasad pun di mobil penculik sebelumnya yang dijatuhkan di tepi jurang. Akhirnya mereka berempat ditangkap dan dibawa ke sebuah kapal bekas, yang mana itu markasnya Johnny. Dengan keahliannya Tuk yang mampu membuka kunci, akhirnya mereka bisa bebas. Mereka pun kabur dari tempat Johnny, hingga akhirnya mereka lelah. Mereka berpikir. Percuma saja lari, suatu saat mereka akan tertangkap dan mati. Akhirnya mereka memutuskan untuk merubah tatanan gangster itu. Sim berpura-pura menjadi bos dan menelpon Jacob. Jacob langsung masuk ke mobil dan ternyata Tuk, Sim, dan T sudah berada di sana. Tian juga dendam kepada Jacob karena membunuh adiknya langsung menusukkan pisau ke perut Jacob. Akhirnya dibantu Tuk dan Sim berkali-kali mencoba mengujamkan pisau ke tubuh Jacob. Jacob yang mencoba kabur kembali masuk setelah Kit tiba-tiba datang dan menendangnya. Hingga akhirnya mereka mengeroyok Jacob. Namun Jacob tidak tinggal diam hingga akhirnya Sim menjadi korban. Sim pun keluar dari mobil diikuti Jacob, namun akhirnya Jacob tewas setelah banyak mendapat tusukan. Begitu juga Sim yang mendapat luka di lehernya. Mereka begitu sedih karena salah satu temannya harus meregang nyawa demi misi mereka ini. Setelah itu mereka mengirimkan paket ke semua bos gangster hingga akhirnya Tikit dan Tuk ditangkap mereka akan dieksekusi oleh para gangster Johnny meyakinkan mereka kalau kali ini mereka akan mati namun para bos gangster ini mendapat telepon dari bos besar hingga akhirnya para bos gangster ini membiarkan mereka bertiga hidup yang mana sebenarnya para bos gangster ini cukup senang setelah tewasnya Jacob di mana tidak ada lagi Penguasa terkuat di antara para gangster, dan mereka percaya kalau Jacob mati setelah kado yang mereka terima adalah potongan tubuh dari Jacob. Namun, Johnny masih dendam kepada T, meskipun saat ini T dan teman-temannya memiliki pangkat lebih tinggi dibanding bos gangster lainnya, termasuk Johnny, hingga akhirnya Johnny memukuli T sampai babak belur dan melempar T ke laut. Dan ini terlihat seperti scene pertama saat film dimulai namun tak lama ti akhirnya bisa bebas dan dia diselamatkan oleh Joy dan ternyata semua sudah mereka persiapkan dimana mana dan Joy sudah mengetahui kalau anak buah Joni selalu mengawasinya lalu menyuruh Kit Tok dan Sim pura-pura menculik mereka sehingga akhirnya Joni mengira Jacoblah dalangnya yang mencoba balas dendam setelah adiknya dibunuh Joni Dan di scene kredit terlihat Johnny mencoba mendatangi bos besar dan berharap bisa menjadi tangan kanannya karena berpikir ti tangan kanan sebelumnya sudah tewas. Namun si bos besar menolak karena dia sudah memilih Kit dan Tuk menjadi orang kepercayaannya dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Game Changer atau Hong Play I Am yang dirilis 2021 ini. Menurut gua, ini film patut kalian tonton karena memiliki cerita yang bagus Dimana empat orang cupu mencoba menguasai gangster-gangster hebat di negaranya Terima kasih sudah mampir di channel mainin Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel mainin Saatnya gue undur diri dan nih.